Wah keren banget Lihat-lihat tuh, tuh Lihat kuat banget Iya iya rak Kalau udah besar Karang mau jadi superhero hmm. Hmm. Superhero di film itu kan bohongan rak hmm. Mau tahu superhero yang asli beneran ada Tuh hmm? superhero yang asli itu Kuma Uma. Uma? Ah, Uma keren. Uma tahan panas. Ah. Kalau Uma punya kekuatan super, Rara juga pasti kuat. Satu, dua, tiga, hei! kenapa galonnya bisa tumpah? <tuh> <tuh> <tuh> Ra, ngapain ngumpet di situ? Saya kok, hmm. Nak, tahu? Ya tahulah kan Uma punya penglihatan super. Heeh, Rara ya Uma Rara pengen banget kuat kayak Uma. Kuat ngangkat galon. terus bisa cicipin sepanas Hmm, Rara boleh kan kayak Uma? Boleh sayang. Yang penting pas sama kemampuan Rara. Nah, sekarang umma mau sikat gigi nih Rara mau ikut nggak mau mau mau <laughs> Rara mau kayak umma iya yeah, ayo hmm. <laughs> hmm Rara mau pakai yang ini iya yeah, ya yeah. kan Rara udah punya itu yang lebih pas buat Rara <laughs> Kayak rumah, ayo <laughs> <laughs> <laughs>